Hai hai hai. Halo guys, kita jumpa lagi di sini ya di channel kesayangan kita ini guys ya. Kali ini kita bakalan membahas lagi soal slot gacor hari ini, trik slot gacor pincas hari ini dan pola trik pincas hari ini guys ya. Oke, okay. seperti biasa di sini di awal-awal bet yang rendah dulu ya, betting 100 perak dan pola pertama itu kita kasih 10 putaran dulu ya. Kita pakai quick. Kita nggak pakai double bet dulu ya guys ya. 10 putaran pertama di sini guys ya. Kita cek ombak dulu. Tadi dapat satu kali pecah doang ya. Oke, dua kali pecah di sini 1.400, lumayan lah ya. Di lawan awal ya guys ya. Biasa tuh ya kita cek ombak seperti biasa. Oke, kelar di sini quick spin 10. Dan di sini bakalan aku naikin bet-nya jadi 2.400, langsung gaskan turbo spin 10 ya, guys ya. Kita tambahin turbo spin 10 di dengan 2.400 ya, guys ya. Moga-moga sini dapet perkalian gede, tadi keluar ya Cuma nggak tau nih guys ya, sayang banget nih, bulannya udah pecah, sayang banget nggak ada pecahan Oke, sembari kita nunggu dapet free spin gratisan atau pecahan dulur, oke nice kali 6 Boleh-boleh dong, dibantu-bantu searchernya, like-nya juga Jangan lupa subscribe ya guys ya, nyalakan juga notifikasi loncengnya guys ya, biar nggak ketinggalan update dan nantikan terbaru dari CH kita ini guys ya Oke, lumayan kali 7 ya, ada petir ya di 10 turbo spin Mm,entar ya. Pola kedua ya. 10 10 dan di sini langsung ya kita gaskan 50 quick spin di bettingan yang sama yaitu 2400. Nah, di sini kita berharap bisa dapetin quick spinnya kita tarik panjang dulu ya. Oke, okay, sebagai bermain di sini masih biasa guys ya yaitu di game balapan coba bareng-bareng paling aman terpercaya dan tergacha bosku. Ya. Di sini juga masih ada event deposit dengan seperti biasa guys. Dengan khususnya member dan old member. Kalau new member seperti biasa depositnya 20k bonus 20 TO-nya kali 3 ya guys ya. Kalau member depositnya itu 50k. Bonusnya sama 20k dan betting uh, TO-nya juga sama kali 3 ya guys ya. Bebas IP, bebas by spin dan juga kalian juga bebas juga menggunakan e-wallet atau rekening bank, all slot dan tanpa maksimal WD. Oke, okay, nice. Lock ping nya pecah. Bintangnya juga pecah ya guys ya. Scatter 3, satu lagi. Masuk. Halo, satu lagi coy, 15.000 juga di atas tuh. Masih belum dikasih guys ya, hampir dapat kita tadi ya. Oke. Okay. Nah, akhirnya kita dapat, mantap banget coy. Akhirnya kita dapat prize yang pertama di bettingan 2.500 saldo kita tinggal 50.000 ya. Kita memulai di ya kurang lebih 100.000 ya guys ya. Oke, okay, dan seperti biasa ya, di sini kalau kalian mau daftarin ID kalian di gb 88 langsung aja menuju ke pinchat komentar di bawah konten ini di situ kita udah sematkan komentar pinnya ya eh pinnya linknya guys ya jangan lupa untuk di klik dan nah, kalau udah di klik gabung ke grup pasar juga jangan lupa guys ya dan yang paling penting jangan lupa menggunakan kode referral dari kita yaitu SW hurufnya kecil semua sembilannya empat kali guys ya nggak pakai spasi oke okay? langsung aja kita gaskan di sini semoga bisa dapat persalahan masih kali dua pertama cow so, baru pecah telur ya Kali 3 kali ya Oke, okay, ditambah kali 5. Nice, birunya pecah. Hijau biru. Oke, okay, gak masalah. Saya putaran lagi ya. Ini first yang pertama, guys ya. First pertama kita ya, guys ya. Disini kita pake bola... oh, di sini kita pakai pola OD awal-awal 10, yang kedua 10, yang ketiga 50 ya. Pakai okay, quick ya. Kita gak pakai double BB, guys ya. <coughs> Oke okay, lumayan di sini 1.500 kali 13 20.000 dapat 65 dua putaran lagi. Oke, nambah free spin. Cakep banget. Lumayan nih guys kita tambahan nyawa di sini. Mudah-mudahan di sini connect yang kali-kali gedenya. Uh. Double perkalian Kenapa nggak mau dikonikin perkalinya gimana juga deh 8 sama 6 kalau enggak salah ya. <tuh> Sisa tiga lagi nih habis nih. Oke, jackpotnya pecah. Oke, lumayan kali dua ya. Bintang jadi ya. kali 15 ya. Nah, di sini kita dapatnya pertahap pertama coy akhirnya juga ya. pecah telur nice pertama kita 68.000 guys ya. Oke 135.000 lumayan. Nice dapat lagi kali 3. Hijotoskan hijau, hijau biasa. Bintangnya juga itu yang pecah Oke cakep. Nice banget nambah lagi kali 2. Kasih lagi love merah, love pink boleh. Waduh bulannya kurang satu juga tuh, guys ya. Oke tapi enggak apa-apa di sini sampai 10.000 ya. Oke cakep di sini kita hampir dapat 200.000 ya guys ya kita hampir dapat 200.000 200000 Nampak di sini kita akhirnya pecah juga ya. Sempak channel-nya keluar, mantap nih. oke kita makin nambah nih ya. Cakep. Ini ya, berapa guys ya? Jangan khawatir untuk dapetin cuannya ya. Pasti dikasih cuan. Oke, tinggal 2 spin lagi. Ini udah kali 20. Nice banget. Konek ya bintangnya ada kali 2 nggak apa-apa. Lumayan-lumayan ada perkalian 2. Oke, dapat lagi di sini kita super B ya guys ya. Cakep. Tinggal Mega Melodonya belum ya. <coughs> Domain ya kali 22 kita udah dapat di sini 474.000 ya. spin terakhir kuningnya pecah. Oke. Okay. 476k. Di sini saldo kita udah 500k ya guys ya. Hmm, di sini langsung aja kematikan auto spinnya Langsung kita gaskan ba ya karena cukup saldonya di sini enggak bawa waktu. Kita gas, ya, guys ya. Pola ke-4 itu kita buy spin. Toba speed yang lumayan gede 480. Hmm, kasih satu di awal-awal. Oh. Di prank tidak. Oke, okay, tapi enggak apa-apa ya. Langsung konek kali dikali 3 di sini. Yuk bisa yuk. Kasih bakal yang gede. Soalnya kita buy speed 1011. Nah, kali 2 pun enggak mau lengket. Eh, Amir. Pak, encet kasih dulu. Nah, itulah. Bintangnya lumayan ya 10 biji. Di sini ada kali 4. Oke, konek lagi. 7 putaran dan 7 perkalian 85k kita masih dapat Aduh, kali empat tembang lewat Waduh, nggak ada, uh, ada yang connect lagi Ijo toska, oke okay. Biru, oke okay. Oke, okay, hijau biasa Petir boleh, atau perkalian Tolong, itu lofpingnya udah pecah, Mirna Lofpingnya udah pecah Itu 26k, itu tolong Iji, 38.000 Nah Mantap, akhirnya connect juga ya 47.000 dikali 10 Halo, langsung balik modal ya 477 ya Sudah persen personal langsung Langsung kita balik modal ya Starobay tadi ya Hampir Starobay ya 477 Oke tambahin lagi dong please Masih ada sisa putaran tuh Empat lagi Bisa dong yuk Profit profit profit profit Ayo profit yuk Empat putaran lagi Kali 10 Disini udah ada uh, Oke mantap bintang petir petir dong, please Aduh petang turun dong 15.000 tuh lumayan kali dua aja atau kali tiga Oh ya lo enggak dapat Oke ini baru connect ya guys ya, lumayan 7200 masih pecah tambah lagi kalau bisa sampai lumayan kali empat 14400 lumayan lumayan kita dapat next lagi ya 100ribuan ya cakep nambah profit juga enggak masalah, yang penting kita profit ya guys ya tabe 480 di sini kita udah cuan ya. Kita dapatnya 700 nih, masih bisa nambah nih kok 13.000. Last pin terakhir, boleh dong tambahin dong. <coughs> boleh ditambahin dong 3.000. Nah. Cakep-cakep ah, bintangnya cakep, gitu, pencet cakep. Oh, banget coy. Last pinnya meledak coy, dapat lagi 300 300.000. Cantik ya akhirnya kita tembus nih guys ya, kita dapat cuan ya. Memang terbaik gb 88 guys ya. Jadi jangan ragu untuk udah print kalian di gb 88 guys ya. Karena selalu ngasih kita cuan dengan modal receh guys ya. Dapat 36.000 cantik. Udah cuan di sini guys ya. Oke, di sini kita bakalan kasih pola terakhir. Di bettingan 800 kita turunkan di sini langsung gaskan 30 putaran auto spin no quick no turbo ya guys ya. Nah, Bener kan, gak guys ya, kita harus main sabar. Jangan gerasa berusuk kalau memang yakin baik, bayar aja langsung guys ya. Jadi disini polanya 10-10-50, by spin. Berhasil ya guys ya, plus 30 di akhirnya guys ya. Oke okay, oke okay, oke okay. mantap nih, GBR level 8 memang cuan guys ya. Aman disini ya guys ya. Nice banget, nambah lagi 1200 kali 90 lumayan guys ya. Oke okay lah. <tuh> Dan seperti biasa guys ya, terlepas dari itu semua, di sini bakalan aku saling ingatin ya. Bahwasanya di sini cuma sekedar hiburan semata, tidak untuk ditiru, tidak untuk dicontoh, tidak untuk anak di bawah umur ya guys ya. Dan kalau pengin bermain cukup atau pastikan Anda menggunakan dana kenakalan atau dana di luar kebutuhan pokok ya kalian guys ya, jangan dipakai ya. Pakai dana kenakalan aja guys ya. Oke. Okay lanjut lagi nih masih ada beberapa putaran oh 16 putaran lagi guys bentar lagi guys ya bentar lagi kita WD hampir cepet dikasih cuan digeber GB apa nih terbaik memang nih guys ya uduh duh kalinya ini kalau kasih list lumayan juga nih guys ya oke lah makasih banyak untuk kalian bosku yang udah nonton dari awal sampai akhir semoga kalian dapatin profit juga menggunakan atau tidak menggunakan trik pola dari saya tidak apa-apa yang penting kalian harus main sabar ya guys ya ingat main sabar kalau yakin baru buy ya guys ya, oke okay lah. Di sini kita WD dulu ya. Thank you banget. Kita bakalan jumpa lagi di next konten ya guys ya. Salam sensasional dan bye-bye. Thank you guys ya.